Doa Katolik: jam 3 pagi, doa kepada Yesus yang tersalib. Jam 3 pagi adalah waktu di mana Iblis mengejek Tritunggal Maha Kudus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Yesusku yang baik dan terkasih. Aku berlutut di hadapanmu, memohon kepadamu dengan sungguh-sungguh untuk mengukir di dalam hatiku iman, harapan, dan kasih amal dan iman yang hidup, dengan pertobatan sejati untuk dosa-dosaku dan tekad yang kuat untuk menebus segala kesalahanku. Ketika aku merenungkan lima luka-lukamu, dan merenungi dengan belas kasih dan kesedihan yang mendalam, aku ingat Yesus yang baik, kata-kata yang dikatakan Nabi Daud sejak lama tentang dirimu. Mereka telah menusuk tangan dan kakiku, mereka telah menghitung semua tulang-tulangku, Bapa surgawi, dalam nama kudus putramu Yesus yang disalibkan karena dosa-dosaku, dan dalam hati kasih roh kudus, aku datang dengan rendah hati di hadapanmu, dengan kesedihan atas dosa-dosaku, melalui perantaran hati Maria yang tak bernoda. Aku persembahkan kepadamu pengorbanan Yesus di kayu salib, di mana aku hidup saat aku menerimanya dalam Ekaristi Kudus. Tuhan Yesus disalibkan, dengan kerendahan hati aku berbicara kepadamu di hadirat Bundamu Maria, Bunda kami. Aku mengakui bahwa engkau sangat menderita untukku dan untuk semua orang berdosa, dan bahwa kami berhutang budi kepadamu selamanya. Tuhan Yesus, aku sangat menghargai penderitaanmu untukku dan untuk seluruh umat manusia. Aku berterima kasih kepadamu karena telah menyelamatkan aku melalui rasa sakit yang menghancurkanmu, melalui banyak lukamu, melalui kelelahan dan perintah penderitaanmu dan melalui darah muliamu yang ditumpahkan dengan begitu banyak dengan rasa sakit dan cintamu untuk kami melalui kesulitanmu melalui setiap upaya yang engkau lakukan dan mulai persembahan totalmu dan untuk dosa-dosaku dan untuk dosa-dosa seluruh dunia Tuhan, aku terkadang mengeluh ketika aku mengalami sedikit kesialan, luka atau ketika aku sakit atau lelah, ditolak, dihina atau dituntut, tapi engkau seluruh tubuhmu diselimuti dengan luka yang menyakitkan, engkau ditikam dengan rasa sakit oleh mahkota duri, dagingmu dilucuti oleh cambukan, Engkau dihina dengan hujatan yang mengerikan. Engkau diludahi. Engkau diejek. Engkau menderita luka-luka baru pada bahumu oleh beban yang berat dari salib. Engkau lebih banyak mengalami luka-luka ketika pakaianmu dilepaskan dengan brutal. Engkau ditusuk dengan menyakitkan oleh paku di salib. Engkau digantung di salib untuk berdarah sampai mati. Engkau menderita sesak napas yang sangat menyakitkan untuk bernafas. Namun penderitaan fisikmu hanya sebagian dari penderitaanmu jika dipandingkan dengan penderitaan spiritualmu. Karena engkau adalah Tuhan dan jiwa sucimu bersedih sampai mati. Ketika engkau menyerahkan hidupmu sebagai imbalan kehidupan kekal bagi kami. Engkau melihat rasa tidak tahu terima kasih manusia atas pengorbanan besarmu. Dan engkau menderita karena kesombongan dosa-dosa kami untuk agresivitas manusia yang engkau ciptakan dengan begitu banyak cinta untuk kebencian manusia yang akan selalu menerima semua cintamu, hanya jika mereka datang kepadamu Tuhan yang maha murah. Aku berdoa dan memohon atas nama seluruh umat manusia, untuk rahmat dan cinta kasihmu, untuk penyembuhan, berkat dan keselamatan darimu. Oh harta yang berharga dari surga, Engkau yang tersembunyi bagi yang sombong, isilah hatiku dengan kerendahan hati dan kemurnian, agar aku layak menerima janji-janji kehidupan abadi dalam kemuliaanmu bersama Bapa dan Roh Kudus. Tuhan ke dalam hati kudusmu, aku menempatkan hatiku bersatu untuk semua kebutuhan dan keinginanku. Aku mempersembahkan permohonanku dengan rendah hati. Mohon berkenan mendengarkan permohonanku. Dekaplah aku dengan cintamu. Jawablah jiwaku. Lihatlah aku anakmu yang datang karena daya kuasa cintamu. Tuhan Yesus, di dalam tubuhmu yang tersalib, dengan penuh hormat, Aku tempatkan keberdosaanku, penyakitku dan orang-orang yang aku doakan, karena engkau menanggung penyakit dan kelemahan kami, karena engkau menanggung penderitaan kami dan membayar dosa-dosa kami. Kami mohon, larutkanlah dalam rahmatmu, kabulkanlah permohonan ini dengan dalam nama sucimu,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 dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.